bangkit menjadi terang. bangkit menjadi terang. Amin. Pelan-pelan sekali. Kali dilakukan pada bulan kedua dan kudetilasi pada bulan ini kami sudah laksanakan yang dan untuk liburannya kami kali ini dan juga yaitu jenis ibadah kami bukan itu ibadah dua di agama dan dan ini Dan semua perjalanan yang datang, semua perjalanan yang datang ke itu saja